Komeng, sosok pelawak lintas generasi, yang bernama asli Haji Alfian Syah Bustami SE, mengawali karir sebagai penyiar radio pada tahun 1993 hingga 1996 di Radio SK Jakarta dan juga Bens Radio. Komeng dikenal luas sejak menjadi pembawa acara televisi spontan, yang tayang pada tahun 1996 hingga 2003. Dalam lawakannya, Komeng mengaku banyak terinspirasi dari sosok pelawak legendaris Benjamin Sueb